Analisa emas US di tanggal 13 Mei tahun 2022, tren pergerakan emas US di sejauh ini masih berada dalam tren bearish, dan diperkirakan masih berpotensi turun lebih lanjut. Cermati pergerakan emas US di jika terus bertahan di bawah area 1825.09, karena ada potensi emas US di bergerak bearish lebih lanjut ke sekitar area 1807.00. Sebaliknya waspadai jika emas US bergerak bullish dan bertahan di atas area 1834.00, karena ada potensi emas USD berbalik bergerak bullish ke sekitar area 1852 titik sekian analisa forex untuk tanggal 13 Mei tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 081212